Halo teman-teman, selamat datang ke channel Momo. Jangan lupa ya tekan tombol subscribe beserta tombol loncengnya. Jangan lupa ya, mantap! Jadi, sekian berita seputar virus corona yang sedang melanda dunia. Saya anjurkan untuk warga Konoha agar menyediakan hand sanitizer dan masker untuk menghadapi virus tersebut. Saya, Hokage ke mengucapkan sampai jumpa. Mama, aku mendapatkan sebuah ide yang sangat brilian. Ide apa tuh? Bikin penasaran aja. Hehehe, ini dia rencananya. Bagaimana kita kumpulkan semua masker yang ada di desa? Berarti semua permintaan akan datang ke kita doang. Kalau permintaan meningkat berarti? Berarti kita naikin harganya. Pas semua sudah terjual habis. Kita kaya raya. Hei, apa yang kalian berdua bicarakan? Ini kak, aku punya ide. Kita akan kumpul semua masker yang ada di desa. Kita akan baikin harganya dan jual kepada warga. Jadi kita akan kaya. Kalian itu jangan egois dong. Lihatlah, banyak orang di luar sana yang lebih membutuhkan karena sakit tapi mereka tidak bisa pakai masker karena kalian timbun dan jual mahal lagi. Harusnya kalian itu sadar. Iya ya, Kakak betul. Harusnya kita tidak boleh memanfaatkan bencana ini untuk keuntungan kita sendiri. Iya, rezeki kan bisa dicari. Ya mantap, begitu dong. Itu baru namanya anak yang baik. <tuh> <tuh>